Dia GAMES Challenge everything. NANI Hah. GUYS, MASIH BERSAMA LAGI DENGAN ya kali Ya kali ini Hah. sudah mengambil Hah. Hah. Injector ya, ini udah terbaru ya guys Udah paling mantap ini udah Pokoknya udah oke okay dah Nah untuk Cara penggunaannya se Seperti biasa kalian pastikan Di menu save segmennya Dan setelah itu kalian buka aplikasinya, modnya Dan untuk paspornya kalian tinggal Get aja di password paling bawah Nanti uh, akan dikasih tahu passwordnya Nah, setelah itu kalian login, lalu kalian aktifkan pada modnya. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, cheatnya apakah awal tidak? Oke, langsung aja kita sembur main guys. Oke, okay, guys, kita sembur main aja, guys. Oke, okay, kita langsung ke cari musuh guys, jadi dari press kenapa guys kita harus lagi guys pakanan guys, guys. ini aduh speedy guys eh aroma lagi guys gas lagi guys gas musuhnya guys gas lagi guys awas awas aduh aduh ini ini aduh ini ini ini ini mantap guys? Getnya, guys! Tanpa keluarkan, guys! Aman, guys! kan sih, guys! Oke, okay, get, get! main lagi, guys! Dede, dede, dede, mari, guys! Pengen guys! tidak dede, dede, guys majuin guys dede, dede, dede, aduh dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, guys, Kokang lagi, guys. Sama ke berada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, dapat gratis guys, guys Oke guys, itu ya, jangan lupa share, share, share, share ke ya. Oke, sampai jumpa guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.